Kabar pernikahan Luna Maya dan Gading Marten tidak dapat dikonfirmasi. Belakangan, beredar kabar mengenai pernikahan Gading Marten dengan Luna Maya yang cukup mengejutkan jagat media sosial. Kabar tersebut pertama kali muncul dalam sebuah video yang diunggah oleh akun YouTube Forum Celebrities pada tanggal 11 November tahun 2022 video tersebut menyebutkan bahwa kedua selebriti tersebut telah menikah setelah pulang dari Jepang namun sampai saat ini belum ada konfirmasi atau klarifikasi resmi mengenai kebenaran kabar tersebut Kabar yang beredar mengatakan bahwa Roy Martin memberikan restu kepada Gading Marten untuk menikahi Luna Maya setelah Gading memeluk agama Islam adalah hoaks. Video yang memperkuat kabar tersebut juga dianggap tidak sesuai dengan kebenaran. Luna Maya dan Gading Marten sendiri belum memberikan konfirmasi atau klarifikasi mengenai pemberitaan tersebut. Sehingga... Sampai saat ini kabar tersebut tidak dapat dianggap benar. Sampai saat ini, tidak ada informasi yang dapat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar tersebut. Luna Maya dan Gading Marten belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi terkait pemberitaan mengenai pernikahan mereka. Selain itu... Video yang dianggap memperkuat kabar tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebenaran. Berdasarkan hal tersebut, sampai saat ini kabar tersebut tidak dapat dianggap benar.